Halo, halo, halo, halo, halo. Halo, welcome back to my channel. Oke, okay, kali ini aku akan kasih tahu gimana sih caranya gabung ke manajemen. Kemarin banyak yang nanya tuh kak gimana sih caranya Kak masuk ke manajemen Kak? Gimana sih caranya? Oke, okay, kali ini aku akan bahas gimana caranya masuk ke manajemen ya. Jadi simak terus video ini baik-baik, oke? Okay? Oke, okay, kita langsung aja ke tips yang pertama. Tips yang pertama, kalian harus login ke akun lagi kalian. Sudah kalian login, kita langsung masuk ke tips yang kedua. Tips yang kedua, kalian harus tahu arahan video kalian seperti apa. Contohnya, misalkan kalian suka musik. Kalau bisa, arahkan video kalian ke musik terus setiap kalian upload itu harus bisa mengandung musik gitu. Ya. Kayak contoh kalian bisa main gitar atau main apapun itu ya. Kalau misalkan kalian berbakat dance, bisa ngedance gitu, kalau bisa arahkan ke dance. Jadi setiap kalian buat video di tahap-tahap setiap hari itu kalau bisa dance tentang dance satu jalur aja gitu ya kan. Satu jalur. Jadi kalian kalau mau mendaftar agensi jadi itu gampang ketrima gitu. Karena video kalian tuh jadi berkualitas. Jadi tahu oh ini arahannya ke sini, ini arahnya ke sini. Jadi lebih gampang. Dan yang ketiga, kalian follow akun ini. Nah. Ini. Setelah itu, yang keempat, kalian harus berusia di atas 16 tahun yang belum dibawa yang belum itu 16 tahun. Itu belum bisa ya. Jadi harus di atas 16 tahun baru bisa daftar agensi. Oke. Okay? Dan selanjutnya kalian bisa DM ya, DM kakaknya ya. Kalian bisa DM tanya daftar agensi. Seperti apa? nanti pasti langsung di, pasti dijawabin. Oke? Okay? Keuntungan menjadi agensi itu banyak ya pasti semuanya sudah pada tahu keuntungannya seperti apa banyak ya Nah jadi buat kalian yang di dibawa 16 tahun yang mau ikut agensi atau manajemen Itu itu agak ribet ya agak ribet soalnya kalau kalian ke band atau Kalian kan masih di bawah umur gitu jadi ngurusnya susah. Jadi kalau kalian sudah masa cukup umur, 16 tahun sudah punya KTP atau kartu pelajar, itu kalian bisa ajukan terserah kalian mau ke manajemen yang mana. Nah, setelah kalian sudah bergabung di agensi atau manajemen, nanti kalian akan dapat itu macam kontrak ya jadi, kalian itu bisa tanda tangan jadi terus aku aku kalian tuh jadi berubah di bawahnya nanti ada kontraknya gitu Nah jadi kalau ada yang mau bertanya atau belum paham nanti komen aja di bawah ya komen dan jangan lupa subscribe jadi biar nggak ketinggalan info-info lainnya Oke okay. Bye-bye.